Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pekok Seka ya, teman-teman. Kali ini saya mau buat pintu sliding dari bahan aluminium. Dan bahan-bahan ini saya buat dari bahan tiang moher dan tiang swing ya, teman-teman. Dan ini bahan udah saya kasih spekot ya teman teman dan ini ambang bawahnya ya yang besar ini dan ada yang ini ini untuk ambang atasnya yang kecil nanti ada tutupnya ya untuk menutup kacanya oke ya kita lanjut aja ke pemasangan oke ya teman teman ini hmm membuat pintu sliding ya. Ini mau pasang handle-nya dulu ya. Ini handle sliding-nya. Ini ya. Dan ini kunci. Kuncinya ya. Ini gantol. Kunci yang gantol ya, bukan yang lurus. Ini. Oke ya, langsung aja ke pemasangan kunci-kuncinya dulu. Oke. panis saya Tangan kaca, cetak ya, grafir, <San> <San> MTV, Sipur. <SISUK> apa? Apa, apa nih yang kosong-kosong? apa kalah lah Kang set ya atasan belas hampir selesai mungkin teman-teman yang maaf, satu porsi Saiki di... oke, okay. kulane keri sak til. Kulane ndi? Ya, kocoknya kae. Kocok enak-enakno. Keri lewe ben nang nane sia. Oke. Okay. Okay. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Bersama Bekok Saka. Teman-teman. hari Ini saya pasang kaca 19, ya. ya ini <laughs> nah ini pasukan ruwet pasukan ruwet ini nah. Nah, ini Mas Gopur ya nah, ini Mas Andri Gunawan Kemana Mas Andri nah terlalu banyak kecet-kecetnya ya malam Pak, dari dalam ini kaca sandalnya ya, ini kaca ya. mati lah. Nah, ini, ini pintu sliding-nya masih tinggal. Hai, hai, hai, hai. Hai, Ini juga, ini pintu sliding ya. Makanya udah ding, tinggal memasangan kacanya.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 Dan pintu sudah selesai, ya, guys. Mama beres. Ini, sudah selesai, ini. ting dari aluminium Sudah selesai Dan ya. nah, kaca-kacanya sudah selesai sudah. Ya. nah ini siap untuk diresimikan Ini juga pintu slidingnya Pemasangannya sudah selesai Hai, nah. nah, ya. nah, teman ke tempat hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, amin. hai, hai, hai, teman, -teman.